Indah eh. Wah, oh, hujan kawan-kawan kan? hujan. Hujan, wah. Wow. Hujan-hujan kita harus segera masuk ke dalam penampungan, yuk. Mendoan. Nih, hmm. mau. Okay. oke, ketemu lagi sama aku Fernando di Kaleng Coklat wuh, lihat pemandangan di belakang kita sekarang ada di Kebun stroberi. di daerah apa ini maksudnya? Ini, ini sari. Karang Sari Pulau Sari, Pemalang wuh, asik banget coba ya, lihat ya sana ya, weh, weh. keren banget, wuss Uhh, nah di sini kita akan bermain merpati freefly. Nah kita ambil merpatinya, kita bawa ke sana. Dan nanti si merpati Gendong Gue akan terbang dan merekam suasana indahnya di kebun stroberi Pulau Sari, Pemalang. Mantap, kita lanjut jalan. Lihat terasirnya, pemandangannya indah banget. Semoga nggak hujan ya semoga lancar, semuanya Uh. Wow. Oh. oke, ini kita sekarang ada di.. kafenya ini. Ya. wah.. kita akan pesen makanan dan minuman langsung ada stroberinya kalau apa panah mau, saya mau mendoan ya tentang jelas kalau di kebun stroberi ya justru strawberry Wah, wow. justru just strawberry masih ya mas. Satu. Satu. Satu. Oh, kentang satu, sama pisang satu. Emang justru berrynya gula dikit aja mas. Asik nih. Wah, oh. wow, tuh lihat. Kita sebagai pemain burung itu pasti banyak orang yang tertarik untuk foto ya. Di Pemalang. Ya, di Pemalang. Oh, eh. Kapan main tuh berarti tuh? Boleh, ke. Kita konten di sana itu. Kita lihat. Ini kita mau ngetes dulu. Ngetes uh, merpatinya langsung punya emas Zaki di yuk terbangkan, terbangan, terbangan, Go. Wow, langsung cus. Wah, anginnya istimewa Anginnya mantap, kawan-kawan. anginnya kencang banget nih. Sejuk. Wih, lancar Bosku. Mantap. 950.000. 950.000. <laughs> Asli tempatnya di sini sejuk banget. Dan sekarang Mas Sudar sudah mengeluarkan SC-nya.. waw.. udah oh, bulan dia tuh lah.. ini, ini, ini, ini.. SC-nya udah keluar deh, ayo terbakar, terbakar! wuh.. mantap, bahagia banget tuh lihat mereka tuh Sun Conor-nya tuh, wooo.. tidak dipantah mas hehehe, nggak usah datang, gitu wuh.. keren iya.. lancar kawan-kawan ah.. -kawan ini si, Dinda, eh, si Ace, dan ini si Dinda sudah keluar dari kandang dan kalau sudah keluar dari kandang ini berarti mereka siap buat terbang, kawan-kawan sebelum gedong kamera mereka harus latihan dulu terbang supaya menghafalkan tempatnya ini nah, ini, ini kita akan menerbangkan mereka dulu supaya mereka hafal lokasinya di sini, oke? Okay? mantap oke, okay, sebelum kita menerbangkan si Dinda dan si S, kita sedot dulu stroberinya wah wow. hmm. Hmm. enak ayo, kita terbangan free fly itu asik kawan-kawan, kita terbangan ya ayo, Dinda yes go! go! go! banget ya, kan, kan, go! go! ke kamera kali? belum, belum korang lupas kan? belum lupas kan ya? lantai dulu go! go! go! mau ini? yuk kita panggil kawan-kawan, kita panggil lagi duduk mm -hmm. ya <laughs> penerbangan kedua lancar habis ini kita minum sama makan, Ooh. habis itu kita terbangkan si Merpati bawa kamera, jadi kalian bisa menikmati pemandangan di stroberi ini dari punggung Merpati, mantap baunya.. bau-bau pisang gratisan ini jadi enak, jadi lebih enak sih si Merpati Gendong GoPro es di perkebunan stroberi Pemalang ini pemandangannya bakal indah banget, kita akan terbangan. yuk eh, 1, 2, GO! GO! Oh, oh, oh, oh. Maybe Diantar hujan, hujan, hujan, hujan, hujan. Kita harus segera masuk ke dalam. pemandangannya, dan indah banget kita menerbangkan merpati di kebun stroberi dan tadi terekam ya, gimana? seru nggak videonya? keren kan? nah daripada sekarang nanti kameranya rusak, kita mainkan mereka saja untuk terbang, menikmati pemandangan alam, bermain free fly terima kasih, jangan lupa like dan subscribe kan kalian yuk, kita lihat ya, yuk Ash yo uh terbang ya Go! Oh. <Sangat> iya. Ya. Ternyata. Gada, Kenapa gagal. Mas Jaki? Kenapa itu? Gagal. Capek. Capek ya? Tadi udah durasi ya? Udah. Jai. ini, ah. Cubit. Hmm. Cubit. Si si Joy Kupin. kok iya, eh, <laughs> oh, yeah, okay. yang penting pulang ya eh, mas ya? pulang yang penting pulang